doa Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, kita mulai tindak ke bangku sebelah kiri-kiri ya, sebelah utara ya. sedangkan yang banyak menjawab C nanti saya bukan namanya yaitu lebih suka ke audio nanti ke bangku sebelah utara yang nomor 2 ya. sedangkan yang penting yang lebih banyak menjawab C nanti jadat ya. bukan bangkunya ada di sebelah perata kinerjistik kelompok kinerjistik justru ya, silakan menempati tempatnya yang sudah saya siapkan sudah saya bagi tadi ya di bawah ke tempatnya silakan yang jawab di yang jawab di ke tempatnya sudah bagi nabi silakan tidak salah erika ya pasti jawab banyaknya ya kan? Karena terus saya jalan ke sini ya, banyak melihatnya jawab A. Nah, Karena kita, kan jalannya bisa lah, ada yang tukar ini. Ini ke sini ya, nah, tapi kan jawabannya penyayang kan? Tidak nah, ini ya. Saya bukan nah, kan? Saya jalan. dan pada ini waktunya pada pada ya. tentang masalah-masalah trigonometri. Nanti kalian selesaikan masalahnya ini, ada dua masalah. nanti akan saya tayangkan video. Nah, di video ini agar ceritanya nanti ada cerita tentang mengukur tinggi gunung. Nah, bagaimana cara mengukur tinggi gunung? Ini nanti kalian akan didayang, menyaksikan layangan cerita atau petualangan. sudah siap? tidak. Ya. silakan informasi yang ada di tayangan ini dihormat dengan baik, didengarkan dengan baik, ya. setelah itu nanti KPK masalah ini. baik, kita mulai. ceritanya bagaimana? apa cerita masalah satu? ceritakan apa masalah satu nanti? menentukan tinggi, bentuknya nah, tapi atas di mana? yang mulai dari bagaimana cara mengukurnya? ada ya? bisa nanti menerapkan menyelesaikan masalahnya masalah satu, kemudian masalah dua tentang apa? karena kesempatan kapal itu ceritanya di mana ada ya ya terus dia jatuh melakukan oh, jatuh Adiknya melakukan pendaratan kasta di laut nah itu adalah waktu yang terbatas dia kemudian diceritakan nanti apa si pengamat di start ada di pengamat yang mengamati posisi awal sampai dia jatuh ya Kemudian kondisi itu sudah dilaporkan pada tim penyelamat. Dan nah, sampai di situ, berapa waktu yang dibutuhkan tim penyelamat dari mulai berangkat sampai menjemput dan kembali lagi ya. Hmm. Itu berapa waktunya. Dan siap menyelesaikan masalahnya? Nah silakan silahkan selesaikan, dikerjakan. Kemudian nanti perwakilan maju ke depan untuk presentasikan jawaban Tetapi jaraknya dia menempuh berapa kali? Dua kali, maka sehingga dua kali jarak. Ini t dibagi ke a. Nah, untuk menjadi jarak gunakan perbandingan apa apa? Kerinduannya. Apa yang digunakan? Skin, Nah, nanti sesuai dengan jangan apa? Sesuai dengan jangan Ya, itu hubungannya titik apa? Titik depan atau titik samping atau titik? Kiring. Kalau depan terambil kiring apa? Depan terambil kiring? Si. akan mulai dari masalah 1 Yang pertama Kita misalkan Jarak kaki gunung ke posisi pengamat awal adalah Y Yang kedua Menentukan nilai Y Dengan perbandingan petan 75 derajat dan 75 derajat Sama dengan Y per X eh. Ini X yang ini Y sama dengan X kali tan 75 sama dengan y nya 100 tan 75 rendahnya 3,73 100 dikali 3,73 sama dengan 373 meter. sekarang kita menentukan h atau tinggi gedungnya dengan perbandingan tan 89 derajat tan 89 derajat sama dengan h atau tinggi gedung per y sama dengan J dikali tan 89 derajat Nilai J tadi adalah 373 Dikali tan 89 derajat Nilainya adalah 57,29 Sekarang kita kali Hasilnya 21,36917 km Sekarang kita ke masalah yang kedua Diketahui kecepatan BOT atau lebih sama dengan 20 kaki per detik Artinya sudut ADB ADB Sama dengan 12,3 derajat Arah helikopter dari C Sama dengan N57,5 derajat E Ketinggian helikopter awal 426 kaki yang ditanyakan adalah waktu yang diperlukan perahu bot untuk menyelamatkan penumpang helikopter Yang pertama kita menentukan BC Sama dengan tan 12,3 derajat sama dengan AB per BC Sekarang kita dari BC BC sama dengan 426 per tan 12,3 derajat 426 per 0,22 Sama dengan 1936,36 kaki Sekarang menemukan 100 Sekarang berada yang berapa? kaki Sekarang menemukan nilai BP sama dengan sin 57,5 derajat Sama dengan BD per BD BD sama dengan BD Dan sin 57,5 derajat Sama dengan 1936,36 Dikali 0,84 Sama dengan 1600 26,54 puluh kaki. kaki. yang terakhir adalah menentukan waktu dari D ke B kembali di ke D. sama dengan 2 BC per V Atau kecepatan Sama dengan 2.626,54 Dibagi 20 Hasilnya yaitu 2,7 menit Iya dari 5.000 Nah, itu dia Kita benar, berarti terus Semuanya, jangan Dari masalah satu dan masalah dua. Dan bisa yang lain, gimana? Okay. Nah, sebelum berakhiran ini saya akhiri Coba kalian simpulkan apa yang kalian dapat dari pembahasaran hari ini Mulai dari, ya setelah sini, kalau setelah sini Apa yang dikatakan pengalamannya tepat ceritakan lanjut ke sini, perwakilan Ceritakan saja langsung Apa yang kamu dapatkan Pada pembelajaran hari ini Ceritakan Ayo, ayo, ayo. Dan kita Lepaskan Apa yang didapatkan Pembelajaran hari ini manfaat untuk mengecapkan berbagai masalah dalam kehidupan dan juga mungkin bisa diterapkan nanti saat kita dalam keadaan yang susah mungkin dan juga mungkin teman-teman uh, kita datanya menjadi ya. Kalau di hutan, bisa bermanfaat kita apa? Mengukur apa tadi? Mengukur ketinggian, ketinggian, ketinggian gunung. Jadi tanpa memanjat gunung, ya, Cukup melihat dan bisa menemukan ketinggian. Ya, suar, bagus. Ati, terus temannya. Ada lagi yang mau menceritakan pengalamannya? Assalamualaikum nah, nama ya. ya, ya, ya. Nah, oke, pembelajaran hari ini saya kirim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.